Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Alia di video ini saya mau menginformasikan kepada teman-teman tentang apa itu baby blues Nah, ada salah satu teman yang komen ya apakah saya pernah mengalami baby blues ya jadi nanti saya jawab di video ini faktanya 80% aduhol sini sini kamu oh Mbak jangan ganggu ibu dong Faktanya, 80% wanita yang baru melahirkan itu mengalami baby blues. Benar banget. Apa itu baby blues? Baby blues adalah gangguan suasana hati. <kuh> baby blues adalah gangguan suasana hati yang dialami oleh e, ibu setelah melahirkan. Nah, itu bisa ditandai dengan ibu yang merasa atau sering merasa sedih, lelah, gampang marah terus menangis yang tidak jelas terus gampang gelisah sulit fokus Padahal, sulit fokus nah itu salah satu ditandai itu ya teman-teman dan saya juga pernah mengalami hal tersebut jadi kita bukan kita sih jadi saya juga pernah mengalami kondisi-kondisi tersebut teman-teman Sampai sekarang penyebab pasti baby blues itu belum diketahui teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang kemungkinan jadi pemicu timbulnya baby blues tersebut. Yang pertama adalah adanya perubahan hormon yang cukup drastis setelah melahirkan. Nah benar banget. Terus kedua sulit beradaptasi dengan peran tanggung jawab dan rutinitas baru. Nah karena kita habis lahiran itu merupakan... E, peran kita itu sebagai ibu itu kan baru ya teman-teman Jadi kita itu masih beradaptasi Jadi bar, masih baru karena itulah muncul baby blues Kayak gitu Rutinitasnya juga baru ya kan Bangun pagi e, Terus bang e, tidur malam, begadang Kan rutinitas baru Padahal kita kan gak pernah begadang Misalnya seperti itu Terus yang ketiga itu faktornya itu Kurang beristirahat Memang, kalau sudah kita menjadi orang tua itu kurang istirahat, kurang tidur. Kita bisa tidurnya ketika anak kita sudah tidur juga. Bahkan eh, ketika anak kita sudah tidur itu kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi kurang istirahat ya teman-teman. Terus, meski banyak terjadi pada mama atau orang tua yang baru saja lahiran, tapi baby blues ini tetap perlu segera diatasi. Karena nanti akan berakibat fatal ya teman-teman Misalnya dengan uh, Satu kita cara, cara mengatasinya ya Minta bantuan kepada orang terdekat Seperti suami Kepada mertua Kepada ibu seperti itu Untuk meringankan semua pekerjaan kita Minta bantuan Jangan kita sendiri nanti capek gitu loh Nanti kalau kita capek Kan kalau sudah capek itu teman-teman Kita itu mudah marah Itu Salah satu faktor uh, penyebab baby blues Terus cukup istirahat Nah itu Kalau anak kita sedang tidur Kita juga tidur ya teman-teman uh, well, ti Pokoknya istirahatlah dulu Istirahat kita harus cukup Kayak gitu teman-teman Terus ketiga adalah Makan makanan yang bergizi seimbang Supaya badan kita itu sehat Seperti rutin Minum vitamin Terus Apa namanya Nutrisi-nutrisi Agar badan kita selalu sehat ya teman-teman Terus jangan lupa kita Yang keempat adalah rutin berolahraga Ini penting juga bagi Untuk apa Memberikan kualitas tidur kita Terbaik ya teman-teman Kalau kita habis olahraga itu kan enak ya kita tidurnya Terus untuk meningkatkan mood juga Kalau olahraga itu terus jangan lupa kita berbagi cerita kepada orang terdekat kita suami misalnya ya kan ya pada orang tua kita tentang perasaan kita saat itu kalau ini kurang membantu nah kita bisa cerita tentang perasaan kita itu ke ini konsul atau konsul ke psikolog ya teman-teman kalau misalnya baby blues ini tidak segera diatasi, nanti akan berakibat fatal. Nanti dia akan naik level menjadi postpartum depression atau PPD. Apa perbedaannya? Nanti saya cantumkan perbedaannya itu baby blues, PPD ya. Kekurangan tidur membuat uh, ibunya mood-mutan. Mood Terus kalau PPD itu kekurangan tidur membuat ibunya marah, sering marah kayak gitu. Bonding dengan si kecil tidak terjadi langsung Kalau misalnya baby blues Kalau PPD Bonding dengan si kecil itu tidak terjadi sama sekali Tidak mau dia sama anaknya Terus kalau baby blues itu Perubahan hidup pasca lahiran Setelah melahirkan Membuat mama kewalahan Terus perubahan Kalau misalnya PPD Itu perubahan hidup pasca setelah lahiran itu Membuat mama nggak berdaya nggak berdaya itu maksudnya uh, apa putus harapan gitu loh putus asa sama kehidupannya kok bisa kayak gini gitu loh terus baby blues menangis itu karena sedih terus kalau ppd menangis sering menangis karena frustasi nah itu ke arah ke frustasi sudah kalau ppd itu postpartum depression ini terus isi pikiran ketika baby blues itu nggak fokus Nah, kalau misalnya kalau PPD itu isi pikirannya dipenuhi, dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Terus kita merasa khawatir tentang hal-hal kecil, kalau baby blues, kalau PPD merasa khawatir apakah ibu, apakah kita itu, apakah diri kita itu layak menjadi seorang ibu seperti itu? Ya, ya tadi itu berpikir secara negatif terus kalau PPD. Bahkan ada yang sudah terkena postpartum depression ini bisa saja membunuh bayinya, na'uzubillahi mizalik, ya. Itu bahaya banget, teman-teman. Menurut saya penting banget yang namanya support system, ya, seperti suami bisa membantu meringankan pekerjaan ibunya, bantu-bantu masak, bantu-bantu gosok setrika, setrika pakaian bayi, ya, jemur pakaian biar ibunya bisa istirahat, kayak gitu teman-teman nah, berbeda dengan baby blues eh, yang bisa membaik eh, dalam waktu singkat tetapi PPD sudah menyangkut kondisi kesehatan mental yang lebih serius, nah ini jadi harus di, apa namanya, ditangani oleh, atau dibantu oleh profesional untuk mengatasinya, kayak gitu kayak psikologi yang harus mengatasinya, kayak gitu kalau tidak kayak gitu nanti tambah bahaya lagi karena itu menyangkut kesehatan mental ya teman-teman. Jadi baby blues itu mendekati kesehatan mental. Jangan sampai kita eh, apa, mengarah ke PPD ya teman-teman. tadi -teman. Jadi bisa teman-teman share informasi ini kepada teman eh, kepada teman-teman kepada orang terdekat kita karena kita butuh support system ketika pasca lahiran agar kita nggak kena baby blues ya teman-teman. Jangan lama-lama. Jadi memang benar-benar ketika habis lahiran itu memang mengalami baby blues saya waktu itu. Saya kaget gitu loh, kaget sama rutinitas yang baru kayak gitu. Oke teman-teman, di sini saya mau menginformasikan salah satu untuk mengatasi eh, apa namanya ter mencegah terjadinya baby blues, kalian bisa mengikuti kelas asi ya teman-teman. Agar kita punya ilmu tentang perasian dan eh, apa namanya, cerita-cerita ya tentang eh, pasca lahiran sama ibu-ibu, perjuangan asi, perjuangan melahirkan kayak gitu. Nah, kalian bisa ikuti nanti saya cantumkan linknya di deskripsi box di bawah ini ya, teman-teman. Semoga eh, video ini bisa, bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Eh, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.